Luis Fernando Diaz Marulanda lahir pada 13 Januari 1997 di Barrancas, Kolombia. Sebuah kota kecil di gurun yang terkenal keras dan kotor yang juga terletak di dekat salah satu pertambangan batu bara terbesar di Kolombia. Ia lahir dari ibu bernama Silenis Marulanda dan ayah bernama Luis Manuel Diaz. Ia juga memiliki dua saudara laki-laki yang mana sama-sama menjejal karir di dunia sepak bola. Hal ini tidak terlepas dari peran ayahnya yang mana juga pernah mencoba berkarir di lapangan hijau Namun ia tak bisa seberuntung Dias Ayah Dias akhirnya membangun sekolah sepak bola di desanya yang ia namai Club Bowler de Barancas Disinilah awal mula skill Louis Dias ditempa Ayahnya merupakan seorang yang tahu betul bagaimana menerapkan disiplin serta kecintaan terhadap anaknya Luis Diaz terlahir dari keluarga yang bahkan tak bisa memiliki televisi di rumahnya. Tempat tinggalnya merupakan daerah miskin dan terlupakan dan termasuk daerah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi. Keluarga Diaz sudah sangat tidak asing dengan malnutrisi. Ditambah dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan, membuat Sungai Ranceria sebagai sungai terpenting di sana mengering dan tercemar. Semua orang dipaksa mengalami kehausan di tengah panasnya gurun La Guajira termasuk Luis Diaz. Namun Luis Diaz tidak ingin menyerah. Dengan dorongan kuat dari ayahnya, ia tetap bertekad untuk menjadi pemain hebat yang akan mengeluarkan keluarganya dari jeratan kemiskinan, juga menggapai mimpi ayahnya yang tak pernah terwujud sebagai pemain bola sukses. Meskipun Louis Diaz adalah anak yang paling menonjol di SSB ayahnya, namun ayah Louis Diaz memilih untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepadanya. Bahkan ia lebih sering diasuh oleh tetangganya, Robert Fernandes Brito. Robert sering kali mengungkapkan rasa gembira setiap kali Diaz melakukan aksi layaknya Ronaldinho di lapangan. Luis adalah sensasi. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat gerakan Ronaldinho dan dia melakukannya. Semua orang selalu terkesan. Luis Diaz memang sangat tergila-gila dengan skill Ronaldinho. Saat ia melihat video Ronaldinho ia akan mencoba berlatih melakukan setiap gerakan Ronaldinho dan membayangkan seakan dirinya adalah Ronaldinho Sejak usia kecil, Dias memang sudah menjadi pemain penuh dedikasi dengan memberi segalanya agar bisa menjadi yang terbaik Hingga suatu hari, ia mendapat undangan untuk menjalani seleksi masuk timnas di usia 17 tahun yang akan berlaga di Copa America of Indigenous People pada tahun 2015 Penampilan fisiknya saat itu sangat tidak meyakinkan. Tubuhnya yang kurus kering membuat dia tidak terlalu diperhitungkan. Untuk sesaat, kami pikir akan sangat sulit baginya untuk tampil. Karena Louis tempatnya memiliki masalah kekurangan gizi, dia sangat kurus dan kalah dalam duel dengan pemain lain. Namun terlepas dari itu, dia berhasil menonjol di antara 400 kandidat dan masuk ke dalam skuad 26 orang. Begitulah kesan pertama John Jairo Pochillo Dias yang saat itu akan melatihnya. Namun, setelah dia menyentuh dan mendribel bola, semua orang mulai berteriak dan menerimanya, dan kemudian ia berhasil menjadi salah satu pemain kunci di kejuaraan. Kecemerlangan Dias di lapangan memukau salah satu legenda Kolombia yaitu Carlos Valderrama, dan ia bersumpah akan membantu Dias untuk bermain di klub yang lebih baik sekembalinya dari kompetisi. Sang legenda pun tak segan untuk berbicara langsung kepada pemilik klub Baranquilla FC. Tolong coba dia, pria krus itu bermain sangat baik, ungkap Velerama. Pihak klub hanya menjawab, jika Valerama mengatakan baik, maka dia adalah pemain baik. Dan mereka pun memanggil Dias untuk masuk ke tim junior Baranquilla. Di klub ini, permainan Dias jauh lebih meningkat. Meskipun banyak yang tidak percaya pada kemampuannya untuk bersaing, karena berat badannya yang terlalu kurus Setelah resmi bergabung Pihak klub meminta agar Dias menaikkan masa ototnya Dias harus menambah berat badannya sekitar 10 kg Dia pun menjalani diet khusus Dan mendapatkan 10 kg berat yang ia butuhkan Selanjutnya Dias beradaptasi dengan cepat dan naik ke tim senior Baranquilla Dan akhirnya skuad asing dari klub-klub lain pun mulai mengincarnya Dari Baranquilla Luis Diaz dipinang oleh Atletico Junior, sebuah klub yang bermain di divisi 1 Liga Kolombia. Di sana Luis Diaz menjadi pemain penting yang berhasil membawa Atletico Junior menuju salah satu kesuksesan terbesar sepanjang sejarah klub dengan memenangkan Copa Kolombia, dua gelar Premier A, dan Superliga Kolombia. Diaz menjelma menjadi salah satu pemain Kolombia yang sangat diinginkan oleh klub-klub di Eropa. Namun dari semua klub, FC Portola yang berhasil mendapatkan servisnya. Meskipun sebelumnya hampir saja Dias bergabung dengan klub Rusia Zenit Saint Petersburg, namun berkat saran dari panutannya di timnas Kolombia yaitu Radamel Falcao dan James Rodriguez, ia memilih untuk bergabung bersama Porto. Di Porto, Luis Diaz berhasil menjadi salah satu pemain mengerikan di lini depan. Kecepatan dan staminanya mampu membawa Porto tampil sangat impresif. Terlebih lagi Luis Diaz yang kemudian dipanggil ke timnas senior Columbia Mampu tampil menggila di Copa America 2021 Salah satu golnya saat melawan Brazil bahkan masuk dalam nominasi Puskas Award Dan di akhir kompetisi, ia menjadi top scorer turnamen bersama Lionel Messi dari Argentina Dengan performa seperti itu, tentunya dia sebagai daging yang dilempar dari perahu yang dikelilingi oleh hiu. Beberapa klub sangat menginginkan Dias untuk bergabung termasuk Everton, Arsenal, dan Liverpool. Namun akhirnya Dias memilih untuk berada di skuad asuhan Jurgen Klopp. Dan terbukti, walaupun datang di pertengahan musim dan tanpa menguasai bahasa Inggris, Dias bisa langsung beradaptasi dengan permainan cepat ala Jurgen Klopp sejak pertandingan debutnya. Dias langsung mendapatkan kepercayaan penuh Jurgen Klopp untuk dimainkan di semua kompetisi yang di jalan Liverpool, termasuk Premier League dan Liga Champions. Dia pun kini menjadi harapan besar timnas Kolombia untuk tampil di Piala Dunia 2022.